Amen. Uh -huh. Semiliar, miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar, 8 miliar, 9 miliar, 10 miliar. Semoga yang nonton channel ini, yang nonton full tanpa skip, uangnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala 10 miliar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like video ini, tulis komentar dan subscribe bagi yang belum subscribe. Yuk subscribe sekarang. Tidak lupa setelah selesai menonton video ini kunjungi juga channel yang berkomentar di bawah selamat menonton cara mengganti tali lato-lato yang putus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman cek cek semiliar 2 miliar 3 miliar 111 kaya kayanya teman-teman nah ini berikut ini adalah video cara mengganti tali lato-lato yang putus kebetulan diperagakan oleh teman saya ini yang bernama Bapak Rahmat pertama yang kita siapkan adalah yang jelas adalah talinya teman-teman bagusnya sih talinya itu tidak terlalu besar ya sehingga muat lubangnya ya muat lubang di lato-lato tersebut ya kita ikat dengan simpul simpul mati teman-teman simpul mati di di pada lato-lato kedua lato-lato yang nah berapa lama main lato-lato lato yang pertama itu rekornya berapa lama jadi lato-lato itu teman-teman lato-lato itu kan terdiri dua bola <tuk> ya dua bola plastik <tuk> jadi, <tuk> nah talinya itu kemudian diikatkan Nih, pada ujung ongkos. tali yang Supaya pertama bisa lama. <laughs> diikatkan Maksudnya diikatkan pada Lato-lato Yang satu Nah ini setelah Kita ikat dengan kuat Setelah kita ikat dengan kuat Ya kan kita kuat dengan ikat Ikat simpul mati ya Kenapa simp, Ikat simpul mati karena supaya tidak mudah lepas, teman-teman. Kemudian setelah diikat ujungnya tali yang dari plastik tadi kita bakar agar melekat, simpulnya kuat. Nah, kita bakar ujungnya aja, teman-teman, tidak tidak pudar gitu, tidak mudah pudar. Seperti yang dilakukan pada para mahoni lawan hmm. ya begitu juga selanjutnya pada ujung berikutnya mudah bukan jadi di ujung berikutnya kita ikat dengan simpul yang sama setelah kita ikat dengan kuat dengan simpul mati kemudian kita ujung yang lato-lato itu ujung emasnya ujung, ujung talinya ya itu dibakar seperti ini nih dibakar terlihat kan dibiar biar merekat dengan kuat tujuannya merekat dengan kuat pada eh, tali terhubung dan lato-lato tersebut begitu baru setelah itu kita timbang kita ukur ini proses puturan kita ambil tarik garis tengahnya agar seimbang kemudian diikat kita bikin ya sebagaimana lah bagaimana caranya supaya enak di untuk memasukkan tempat jari kedua jari kita ada yang dua jari ada yang menggunakan empat jari ya kan dan panjangnya kita sesuaikan dengan Siapa yang bermain? Yang bermain lato-lato, bulan -lato. ini para matine untuk karena yang untuk bermain itu adalah anaknya. Anaknya yang bermain lato-lato, baru kita coba nih. Kita tes apakah sudah nyaman. Nah lumayan teman-teman udah nyaman udah berhasil ya jangan lupa teman-teman ya yang nonton video ini kunjungi juga ya channel-channel yang berkomentar di bawah saya jangan lupa juga teman-teman isi komentarnya ya di bawah dan juga like nya karena tentunya yang berkomentar di bawah juga adalah para umumnya nih di channel ini adalah para youtuber-youtuber youtuber juga yang intinya mah ingin dikunjungi juga gitu. Ya kita saling jalin silaturahim ya, silaturahim. Jadi kita bisa tumbuh bersama ya. Kita coba lagi teman-teman. Nah ini. Nah. Kita coba nah udah gitu. Cukuplah gitu, ya. Nah, ini kita co coba, kita coba tes, ke tes. anak beliau, nih. Anak Pak Rahmat yang perempuan kita, ini perempuan. Apakah dia bisa tes, tes, lama bermainnya? Coba dimasukin video, nih. Waduh, ternyata bisa cukup nyaman, teman-teman. Ya, nanti siap siap uh, dimainkan bisa lagi lalu. dua tuh bisa lama lagi tuh udah udahlah cukup nyaman sampai di video selanjutnya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh